Thank you. yang kami hormati pimpinan bangun syariah Indonesia ayah kalimat penampuan Bapak Lopo Srinatho yang terhormat Kepala Jawa PNK Srekmotiana yang kali ini diwati oleh Ibu Erika Nestia Nadew dan peserta pekalan yang berbahagia acara pembukaan adalah kegiatan pembekalan penjalan kurna tugas bagi PNS di lingkungan pemerintah provinsi Tahun 2022, hari Ahad, tanggal 24 Mei 2022 bertempat di Hotel Aswan Pontianak, kita mulai. Mendengarkan bersama lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin Mohon Berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sekarang, untuk ini Allah Allah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 Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, maha mengasihku Dengan curahan, rahmat, dan kasih sayangmu Hari ini kami dapat merasakan kenikmatan, kesehatan, jasmani, dan rohani Ya Allah, kami bersyukurku bahwa kami sebentar lagi akan memasuki usia pensiun dan dari kami Dari tempat kerja kami jadikanlah masa pensiun kami ini masa pensiun berkarya masyarakat, masyarakat yang membawa perlahan untuk kami dan untuk keluarga ya Allah diniklah kami kejaran yang lurus dan mengungkur itu ya tadikanlah kami hambamu yang pamit dan bersyukur atas nikmat yang Engkau berikan kepada kami ya itu nikmat umur, nikmat, rezeki yang telah kau berkarniakan kepada kami Ya Allah, Allah maha pengampunlah dosa-dosa kami, dosa-dosa kedua orang tua kami, dosa-dosa para guru, guru kami dan dosa-dosa para pemimpin kami. Ya Allah maha memberi petunjuk untuk kenal kepada kami bahwa yang benar itu benar agar kami dapat mengikutinya, dan petunjuk kepada kami bahwa yang satu itu salah agar kami dapat menghindarinya. Allahumma rosulallah akhir nasimu. فسبحانک اللهم وبحمدك واشهد ان لا اله الا انت واستغفرك واطلب منك الرحمه ورضاك انك انت الوهاب ربنا علمنا في الدنيا يائسا ووفقنا لحسنات ولقي ما عند النار وذكرنا جميعا مع النبيين والرسل اللهم صل وسلم على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين الحمد لله رب العالمين السلام عليكم Terima kasih telah hadir kepada Bapak Selamat Esok. Hadirin yang berbahagia, mari kita dengarkan bersama laporan pimpinan Cabang Bank Syariah Indonesia Area Kalimantan Barat yang akan disampaikan oleh Bapak Toto Suryanto. bahwa ibu bobot aset ini dalam rangka untuk uh, ada acara pembekalan ya bapak-bapak ibu semuanya ya pembekalan untuk na menjalankan tugas yes, tujuan di lingkungan pemerintah provinsi kalimantan barat itu satu tahun ya bapak ibu ya nah, benar ya kita dapat merilex ya kita dapat santai nah insya allah saya bawa teman-temannya dari saya pribadi ada dua No M dua kalau jam mulia, ya baik. <laughs> insyaallah. Yang insyaallah nanti akan saya bagi, tentunya kalau, kalau bapak bapak ibu-ibu bisa menjawab ada beberapa ada beberapa pertanyaan saya yang unik. Nah ini saya perkenalkan gitu juga Apa itu bangsa Indonesia? Bangsa Indonesia itu sesuatu bang yang kemarin oleh bapak presiden itu dibentuk untuk mau perkuat uh, perilaku manajemen ahli di Indonesia. Bapak-bapak juga bapak ada yang tahu nggak kan? dari mana? Oh, misalnya tadi ada bank syariah Indonesia BPK, dibentuk dari beberapa bank. Nah, ada kemangannya gitu. Ada beberapa bank yang merger untuk menjadi bank syariah Indonesia ini. Ada yang tahu? Selamat angkat tangan. Mansur. Bang, mandiri, beri, bapak mandiri syariah, tentunya kan, satu lagi, beri syariah dan beri syariah, alhamdulillah, monggo langsung sampaikan. Bapak sampaikan, Pak, Pak LDK dalam aktor, Pak Bung, udah dalam kategori versi, dari keselik semuanya. Oh, baru datang aktor, nah, ini nanti yang langsung udah kerjanya versi, insya Allah langsung ke transfer keuangan tersalah seratus ribu omong oh, nanti bisa dimanfaatkan dalam pemilainya. Jadi next, pelanggan next. Jadi transsareah eh, Indonesia ini memang dari seperti apa tadi. Mungkin dari tiga bank. Tiga bank ini adalah tiga, tiga bank syariah terbesar. Tiga bank mandiri syariah, bank milik asyariah, dan bank milik energi syariah. Jadi itu sudah berawal dari tahun 2020 rencananya untuk merger per bulan Maret sampai ke per, ke dengan Oktober dengan kan penandatanganannya tanggal 2 Oktober 2020. Jadi Pak Jokowi sudah mengerjakan di awal tahun 2020, untuk merger peraturan regulasi terakhir bisa. Temunya, dealnya, legalnya, terjadi iya. per tanggal 1 Februari 2021. Jadi alhamdulillah kita harus nah, sudah satu hari, banyak besar. Ya, terus kemudian fix, terus semuanya sistem, sistem perbankan, syariah, administrasi, kulir, dari tiga bank ini kan macam-macam sistemnya, kulir dari satu itu per tanggal satu November tanggal dua, tanggal satu. Jadi ya, sekarang ya, sudah ada, tidak ya, ada lagi problem. Operation. Mereis akan mendapatkan uang krawatif, besarnya 3 kali uh, pensiun, 3 kali penghasilan pensiun, kemudian pensiun besar, kemudian ini maka akan menjadi pensiun janda atau luda, kemudian kalau pensiun janda ludanya tidak berhak katakan menganti kejadiannya meninggal maka apa tanggung anak kalau memang masih ada anak yang berusia masih bawa dua puluh tahun maka itu masih menerima kejadian ini masih menerima kalau belum masih sekolah kemudian ya, kemudian belum kerja ya, maka si anak masih berhak menerima kejadian ini dari orang tuanya kemudian kejadian tiga ini biasanya sama mungkin Bapak Ibu di akhirnya juga masih menerima gaji 13 nah, di biasanya jangan terakhir, ada istilah namanya gaji 13 biasanya, biasanya yang terjadi ini cairnya setiap bulan Juli kemudian dari akhir dan nah, harga ini biasanya menjelak hidup gaji jadi kami bapak benar kalau ibu kalau itu pasti akan ditemukan melalui program pensiun, pensiun bulanan yaitu dua setengah dari pokok dikali masa kerja maksimal 75 persen yang biasanya untuk pekerja kerjanya berarti 30 tahun um, untuk pejabat seluruhnya sudah mendapatkan kursi 75 persen dalam maksimal dari dari pokok-pokok terakhir kewajiban negara yaitu 1 bulan digali satu persen digali bulan untuk pekerja terkali untuk presiden dan wakil presiden yaitu 100 ratus sepersen digali dari pokok Ketilannya maksimal berdiri persen, minimalnya 6 persen Nah, lagi, kalau pensiunan meninggal akan mendapatkan satu dengan beberapa uang untuk ketawa bapak Yaitu 3 kali pembangunan hasilnya Kemudian nanti pensiunan terbesar 4 bulan Jadi, sebagai contoh misalnya, ada pensiunan berbapak-bapak uh, yang meninggal Kemudian meninggal ke tasolongan seri Nanti istrinya akan berapa kan empat bulan beresiko terbesar, yang, yang besarnya sebesar beresiko sendiri kalau menunggu suaminya itu, nanti setelah menunggu suaminya beberapa akan kami berikan surat namanya surat keterangan pembayaran beresiko terbesar. Jadi nanti istrinya bisa mengambil uang beresiko karena suaminya selama 4 bulan berturut-turut di kata terbayar yang biasanya suaminya pengen lagi nah itu namanya pensil nah, nanti ketika ini yang terakhir misalkan kejadiannya pensilnya meninggal dua jam nah jadi isinya nanti akan ketutusan Februari, Maret, hari, Mei sampai dengan nah hari, itu masih memiliki kumpul full. penuh salah konot pensil suaminya Nah, nanti ketika Juni, Nah, setelah 7 itu Ehm.. Tertanya, ini sebenarnya ini, berharap seluruh sesuatu resisi Ke aspen. Kalau sekarang, kan kesesannya sudah ada Bapak-Ibu Jadi, perlu lagi, karena terbukti ada nanti dari SKP resisi bapak, itu kan sudah ada bunyi, pokok Ehm.. Peresisi jadah, kenapa? Karena sesuatu resennya persen nah sesuatu ini nanti ibunya pada waktu sekarang send, nah, nanti ketika sekarang satu begini, saya telah berakal bahwa ibu tersebut menjadi penicilu janda nah, hak atas menghasilkan penicilu janda. Nah kalau terjadi nyata di samping yang mengalami istri yang jadah, maka nanti yang menerima penicilu sudah. Ini ada sepihak yang ibu janda sama penicilu sudah ini ada yang berbeda. Tanya apa yang Apa bedanya? janda dan Masih kalau? Siapa Nah, kalau janda kita bisa jelaskan. Kalau di janda, misalkan dia mau menikah lagi kan? gak boleh deh, gak pernah aja ya wajib ya lagi, stop atasnya ya, dari jajan-jajan nya namanya dia lagi, terus suami yang juga lakukan jajan-jajan nya banyak lagi boleh tapi kalau bapak-bapak udah bisa nah kalau bapak-bapak mau berikan lagi kalau bapak disusul lagi ya. dan lagi kalau yang kedua nah, bisa lagi, lagi-lagi seru, kata, nah, ini, apa bapak ma -mau -mau, mohon maaf ini, karena ada Okay. Nah, ini, estimasi tetapi nah, ini untuk PNC untuk bulanan. Saat ini, kalau digunakan 4, malah ini sebesar 5,2 juta. Nah, malah, ini, kalau mau lihat estimasi Bisa melalui aplikasi KASP dan kebunan. Ada sih komponen penghasilan perensi sepulanan nanti ketika apa itu di perensiun yang pertama yaitu perensiun pokok misalnya perensiun pokok sudah disesupkan di SK berapa, sesuai golongan kemudian untuk jalanan nasi 10% dari perensiun pokok kalau perensiun pokoknya 4.5 berarti itu yang nasisnya 4.6.7 kemudian untuk jalanan anak 2% maksimum 2 orang untuk jalanan ras 72.420 kali jiwa Berarti kalau misalkan ada sesendirinya, bapak, -bapak ibu dua orang anak, apalagi dikali empat. Kemudian, ini juga ada berkontongan untuk keremennya sebesar yaitu sebesar 2% persen. Nah, ini boleh bapak-ibu jika ingin foto, ini adalah sini masih terlendah dan tertinggi Jadi mungkin kalau Pak Ibu sudah bisa oke saya tolong nah berarti ketiga d mungkin sebesar 4,5 tiga juga nah ini untuk Bresiut tadi sama untuk melengkap BGTB nya cukup satu satu aja untuk satu aja untuk BGTB-nya Kemudian dilengkapi dengan fotokopi SK, fotokopi BPWP, SKPBP, surat keterangan kelurahan, pengkiraan pembayaran. Ini biasanya dikeluarkan oleh badan keuangan dan BPKAD. Kemudian fotokopi KTP dan fotokopi buku rekening. Nah, kalau masih ada anaknya yang bertanggung yang masih sekolah atau kuliah, jangan lupa dilengkapi surat keterangan sekolah dan kuliah. Dan ini ketika bapak ibu sudah dari pensiunan, anak-anaknya anak yang masih sekolah kuliah, yang yang ke kecelakaan sekolah kuliah, yang terbaru sesuai tahun ajaran atau tentang kejadian terbaru. Jadi kita bagus dengan anak-anaknya ya. Ini memang maaf, kita tidak pernah berbahaya seperti itu, tapi anak-anaknya, tapi kita ada banyak juga kejadiannya istri meninggal kemudian menikah kembali, nah kita lapor, nah terjadi kecelakaan luar layar, kecelakaan di jalan ini kan akan nanti dihitung utang jadi kita ini ibu, uh, saya menikah kembali, ya. kalau pernikahannya. ibu-ibu nah, ini secara daya ya bapak ibu nah nanti untuk minyak hasilnya ibu akan bayarkan penuhnya perumahan malamat misalkan bapak atau ibu ingin ikut anak oh, ya nanti mau dihitung di Jawa nah jangan lupa lagi di Jawa juga ada jadi, bisa dipindahkan online semuanya Lalu kalau saya, nanti misalnya Ibu pindah ke Jakarta Lalu ke anak terjahat pertama Jakarta Nanti, segala data yang ada di Mojana Maka akan dipindahkan ke Jakarta Kemudian, perlu terbayar Misalnya, jadi Bapak, Ibu ini, sesuatu, sekarang di bapak, -bapak lalu, Nanti mau pindah ke BSC Nanti, nanti ngambil ambil presidenya BSC nah, atau Pesium pertamanya di bawah dulu biar enggak mau pikir, tapi setelah nanti pesium, pokoknya pengennya pesium yang lebih mudah, begini, nah, nanti sampaikan bukasi dan terbayar, ada komunikasi yang terhasil, nanti dilaksanakan surat surat, surat, surat memak, ukur, dan ini yang terbaru, nanti oh. oh. oh. akan akan dilakukan surat terbayarnya. Kemudian tadi yang saya ingatkan, surat keterangan sekolah atau kuliah, Nah, autentikasi secara berkala melalui smartphone Nah, ini penting Bapak Ibu, mohon perhatian semuanya Ada serosan kami, yaitu namanya taspe autentifikasi Bapak Ibu bisa download di Playstore Namanya taspe autentifikasi Sebelumnya, Bapak Ibu harus enrollment dulu Enrollment itu apa sih, Bu? Enrollment ini bapak ibu direkam datanya apa itu? sidik jarinya direkam kemudian nanti difoto wajahnya kemudian nanti direkam suaranya nah itu istilah kami namanya data biometrik nanti ketika bapak ibu uh, bulan ini mau ngambil uang pensiun absen dulu di tas notifikasi. nanti dibuka nanti aplikasinya akan mengarahkan uh, bapak ibu selfie gitu Nanti lepaskan wajahnya dengan kolom yang ada di tas pen, ada yang di aplikasi Nanti ketika dia sudah centang hijau, nah Bapak Ibu silakan Nantikan dari bayar dapat ATM nah, Sudah melakukan autentikasi, silakan mengambil uang pensiunnya di ATM terdekat Mana? Bapak Ibu, nanti silakan enrollment. Kalau yang menjadi nasabah BSI, nanti alat enrollmentnya tadi sudah saya tanyakan ke rekan-rekan BSI, ada di BSI Sultan Abdurrahman nah, yang dekat ini eh, sebelum PCC. Nah, di situ ada alat enrollment. Silakan Bapak Ibu melakukan perekaman data biometriknya di sana nanti rekan-rekan eh, PSI juga akan membantu gimana sih cara menggunakan taspen autentikasi kemudian ini juga menyampaikan SPTB yang diterima dari taspen ataupun terbayar nah biasanya dua tahun sekali kami menyampaikan SPTB kami kirim ke alamat bapak ibu semua SPTB itu apa? surat pengesahan tanda bukti diri secara berkala nanti kami kirimkan nanti diisi Dilengkapi datanya, kemudian diisi keluarga yang masih tertunjang, kemudian dilengkapi dua tanda tangan saksi dan diketahui oleh lurah di mana domisili bapak ibu tinggal. Dikembalikan lagi ke taspen boleh, jika memang tidak jauh, tapi misalkan jauh bisa melalui kantor bayar masing-masing yang terdekat dari domisili bapak ibu catatannya pertama jangan tinggalkan hutang kepada ahli waris, jadi kalau ada perubahan apapun terutama tadi keluarga menikah kembali ada yang meninggal bapak ibu mohon lapor jadi sehingga tidak terjadi ketelanjur bayar, ketelanjuran bayar uang pensiun, nanti kasihan kalau ahli waris harus mengembalikan atas ketelanjuran tersebut, nah Biasanya seringnya kan ketidaktahuan juga ketika menjadi pensiunan istri meninggal tidak dilaporkan kemudian istri meninggal duluan. Nah, terus nanti uh, pensiun sendirinya meninggal. Setelah itu sudah lama berapa tahun kemudian. Nah, bapak tidak mengklaim punya ibu. Nah, nanti ketika anaknya mengklaim mengurus lemduka loh. Kok bukan anak, kok, eh bukan istri yang ngurus, kok ini anak Nah ternyata nanti anaknya bilang, oh ya ibu udah meninggal, udah berapa tahun yang lalu nah, nanti dihitung, bapak ibu, ada keterajuan tunjangan istri Lumayan, nanti kalau terlalu lama, sampai katakan belasan tahun Nggak menutupi nanti yang didapat dari ahli waris Uang luka dan asuransi kematiannya nggak nutupin hutang, kan kasihan jadi malah bukan menerima uang santunan, malah harus mengembalikan kekelanjuran bayar uang pensiun. Nah ini tadi SMS notifikasi, jadi apapun hak yang kalian bayarkan atas pengurusan klaim yang telah Bapak Ibu sampaikan ke kami, akan kami sampaikan melalui SMS notifikasi atau misalkan ada hal-hal yang update mengenai uh, taspen juga akan kami sampaikan melalui SMS notifikasi nah ini tadi yang saya bilang namanya taspen autentikasi gimana Bapak Ibu harus enrollment dulu, direkam dulu data biometriknya yaitu sidik jari, foto wajah dan suara seperti ini ya Bapak-Ibu ya tampilannya dengan handphone. Boleh nanti dicoba di download dulu di Playstore Gak apa-apa dari sekarang Ibu coba dulu Tapi sebelumnya harus download dulu Harus rekam data dulu Nah ini namanya aplikasi autentikasi Aspen autentikasi bisa dicari di search di Playstore dengan nama Aspen Autentikasi Otentikasi ini ada ketentuannya Satu bulan sekali untuk penerima tunjangan veteran atau dahor Dua bulan sekali yaitu penerima pensiun tanpa tunjangan keluarga Yang ketiga penerima pensiun mempunyai tunjangan keluarga Nomor dua ini biasanya seperti pensiun janda atau, atau pensiun jantif Nah itu dua bulan sekali tapi kalau nomor tiga, yang pensiun sendiri, katakan ibu masih ada tertunjang suami, anak, nah itu cukup tiga bulan sekali saja di aplikasi autentikasi. Kalau enggak lakukan, kenapa nanti ibu katanya? Nah, kalau enggak melakukan autentikasi tiga bulan berturut-turut, bisa dilakukan stop sementara. Ini udah sistem, mohon maaf, bu. Kami bukan dengan sengaja menyetop, tapi memang sudah sistem seperti itu. Tiga bulan nggak enggak, enggak otomatis stop uangnya enggak hilang cuman bapak ibu ambil kalau, kalau mau ambilnya harus melakukan klaim dulu ke Taspen nanti urus lagi namanya SP3L bu pensiunan kita nah yang atas tersebut itu tentu kita bayarkan tidak diambil tidak hilang tapi ke stop jadi kalau bisa Walaupun uang pensiunnya memang belum butuh saat bulan itu, Bapak Ibu memutuskan sudah oh, biar aja di tapi mohon tetap lakukan otentikasi. Nah ini namanya Taskbench Smartcard, mungkin dulunya pernah mendengar istilah karib kartu identitas pensiun, itu sudah tidak kami terbitkan lagi, saat ini yang berlaku adalah Taskbench Smartcard, ini dikeluarkan oleh mitra bayar masing-masing, yang berfungsi juga sebagai kartu ATM atau kartu debit. Jadi nanti ketika Bapak-Ibu pensiun, eh, enggak perlu lagi menanyakan mana karib saya mungkin pernah dulu ya, punya orang tuanya atau punya keluarganya melihat ada namanya karib sekarang kami sudah tidak menerbitkan karib lagi jadi sudah diganti dengan nama Taspen Smartcard nah ini sekilas juga saya mohon waktu sebentar masih bisa ya Pak sebentar Ijin uh, ini kami memperkenalkan anak perusahaan kami namanya Taspen Light. Taspen Light ini uh, ini adalah wujud kepedulian kami, wujud support kami kepada bapak ibu yang mungkin ingin mendapatkan tiga macam manfaat JHT, pensiun atau JKM atau salah satu saja. Itu hanya saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bu, selamat pagi. Mohon maaf saya ingin menjawab Ibu. Untuk pertanyaan yang pertama tadi, Bu, ya. terkait nah, iya Untuk jaminan kecelakaan kerja. Mohon maaf, Bu, kalau untuk jaminan kecelakaan kerja, memang untuk pensiun emang, e, ASN. Cuman kalau mohon maaf, udah pensiun, itu memang tidak, Bu. Karena kan untuk perlengkannya kan di BPJS ya, Bu, ya. Kalau ases namanya nah jadi dia memang waktu tidak ada ya. jadi untuk juga ke BPBS, Tentang, untuk ya, tersisa. Tersisa. Soalnya saya baca rekan saya yang tahun nah itu, itu, itu masih tercantum jaminan keselamatan kerja SKP itu kalau kita kalau untuk, untuk layan pensiun SPTB santai Pak untuk dalam mengelola itu. itu ini masih ada itu ada itu juga. itu berhenti pas akhir pensiun juga TMP 1 Januari nah untuk diakannya KM ternyata juga diberikan terlebih kan, di semester pas SRP itu, itu terlebih jadi kalau pas pensiun itu memang tidak termasuk karena ini diharapkan ini untuk yang pertanyaan kedua bu ya nah, untuk yang pensiun barang yang bertanya ya nah, itu juga tidak termasuk untuk yang pensiun moral yang meninggal dunia hanya ada dua bu saya ini tidak pernah menggunakan asuransi terima kasih baik Pak terima kasih untuk pertanyaannya uh, saya akan jawab soalnya ini juga pertanyaannya banyak Pak ya yang menanyakan perihal namanya Bab Tarun baik. yang sekarang berubah nama jadi kalau Bapak di Google Uang perumahan atau Bapak tarung, jadi dia keluarnya kan TAPERA itu, Pak. Karena udah beroperasi nama dari Bapak tarung ke TAPERA. Terus tadi, untuk pertanyaan Bapak, ya, Bapak udah pernah mau ngeprint, ternyata jadi. Nah, kalau untuk saat ini, Pak, Bapak Ibu, untuk TAPERA itu pembayarannya untuk yang BAP di memang. nah, pembayaran kurang dari Bu, itu ada tanggal November itu untuk yang PMP 1 Mei 2021 sampai dengan 1 September 2021. Nah, ya. yang sedangkan dari Oktober sampai bulan ini Pak, itu juga belum ada. Informasinya dari Kabera. Mohon ya. maaf ya. kalau TSP ini, ini ya, hanya ya. perantara ya, Pak ya yang karena nah, bapak, bapak Ibu nyatanya di Kabera, jadi beda instansi. Nah, nah karena itu, itu untuk pensiun. Kalau oh, dia ya, belum pernah ambil sama sekali, kita akan dibayarkan melalui tetapi menunggu jadwal Pak. Nah, sedangkan untuk yang pernah ambil Bapak Ibu, itu mohon maaf kebanyakan memang tidak dibayarkan lagi, meskipun dulu saya tuh cuma ngaklan satu setengah juta Bu dapatnya, nih. Itu juga karena kami tidak bisa ngecek datanya, Pak. Premi, Bapak Ibu kan masuk ke TAPERA, bukan ke Taspen. Jadi, kita juga nggak bisa ngecek, Ibu dulu pernah ngambil atau belum. Nah, bapak juga udah belum pernah. Nah, itu kami nggak bisa ngecek. Jadi, nanti akan kita dapat data dari TAPERA untuk pensiunan TMT dari bulan berapa sampai bulan berapa, baru kita bayarkan ke rekening pensiunannya cuman itu tadi Bu Pak menunggu jadwal jadi kalau ada teman Bapak nih yang pensiun 1 Oktober itu belum dapat sampai sekarang juga belum dapat gitu karena memang belum ada jadwal lagi Pak dari sana cuman untuk yang tahun 2021 dari Januari sampai dari September itu udah nah selanjutnya itu memang belum memang ini sering ditanyakan Pak di kantor ah, terkait rumahnya dan pembayarannya juga cukup sekali Ya, takutnya ada lagi Pak yang pensiun 2019 Tanya lagi ke kantor Katanya ada uang ini, Pak Uang, -uang gitu. Padahal uang berumah ini hanya satu kali Setelah pensiun Cuman menuju jadwal ini dari sana Dari, Pak oh, gitu. Terima kasih, Pak ya Apakah menjawab, Pak? Eh, ya, Pak ya, terima kasih Ada yang mau ditanyakan lagi, Pak Ibu? Terima kasih BSI mandiri mandiri syariah ibu oh mandiri ibu <laughs> mandiri syariah Man, BRI syariah b syariah benar kasih langsung hadiah luar biasa oke okay. satu orang ini bu iya, pertanyaan selanjutnya adalah ibu boleh boleh duduk lagi iya Iya, pertanyaan selanjutnya masih bergerak dengan... eh... Uh, mana tadi? Slide, slide, slide, tasmin ada gak? Slide yang tasmin ada gak tadi? Yang tasmin tadi materinya? Nah, bukan, bukan. Nah, salah satu... iya, even iya, ini iya. Oke, silakan dihafal. Silakan dihafal, iya. Saya kasih waktu satu menit. Sudah? Belum Bu, belum Bu. Sudah? Oke. Okay. Pertanyaannya ada sudah dihafal? Sudah? Oke, okay, sudah hafal? 1 menit ya. Masih ada 30 detik lagi. Silakan dihafal. Nih. Ini. Sudah? Nih. Oke. Okay. Nih. Silakan diperhatikan slide-nya. <laughs> Oke. Okay. Pertanyaannya adalah, tahun berapakah Kota Pontianak berdiri? Hah? Tahun 17 1773 Bu, 1, 7, 7, 3, 24. <laughs> bu tahu Kota Potenang berdiri, Bu. Ayo, ibu. ibu tadi hampir benar cuma salah, salah. Satu, iya satu tujuh tujuh satu betul seribu tiga ratus tujuh puluh satu luar biasa. Iya, tadi udah hafal bu ya? Iya, alhamdulillah. Lebih lagi bu, iya ini dia semangat semuanya. ya tanda dulu dong untuk keadaan peserta kita yang masih bertahan. Iya. Pertanyaannya adalah, oke, okay. yang tadi sebelumnya, oke, okay. oke. Okay. Ini adalah manfaat pensiun bulanan, ya. Dan ini adalah persyaratan mengajukan pensiunnya. Tadi satu lagi, satu lagi. Nah, ini dia. Ya, iya. Ya. <laughs> Pertanyaannya adalah, silakan, masukkan. Apa kewajiban si penerima yang tadi barusan kita lihat? Nah satu poin aja. <laughs> ya, tadi? Coba timbulkan lagi. Sering akan berikan tiga detik. Kewajiban penerima pensiun satu dua tiga. Matikan. Oke. Okay. Yang paling banyak itu pemenang. Pak. Menyampaikan suatu itu tadi. Betul satu. Iya <laughs> betul satu. Kan ada delapan poin bu. Nah. <laughs> Kalau ibu? Ya dua poin, oke okay. ibu. Menyampaikan tunjangan surat. Oke itu satu poin. kita kasih poin lagi. Yuk kita tiga detik. Silakan dihafal bu. Yang paling banyak menghafalnya satu dua tiga oke. Okay. Nah salah satunya apa? Lama menikah kembali. Ibu mau nikah lagi? Oh dah saya kira itu. ibu. Satu cukup ya, bu. Alhamdulillah. Apalagi bu? ada yang lebih dari dua apa betul tiga ada lagi yang lebih dari tiga apa betul lima empat ada lagi yang banyak Oke okay, Bapak ibu ini pemenangnya. tepuk tangan terlalu dong untuk ibu luar biasa satu aja Iya sekarang sisa lima Oke okay. biar semangat tuh ya biar semangat bu, ya oke okay. sudah pertanyaan selanjutnya ada masih ada berapa Oke okay, sih. Pertanyaannya adalah, ibu jangan lihat saya busar Pertanyaannya adalah, hmm. aja betul, betul betul bagus. Tidak sih saya, saya baca di sini bu. Pertanyaannya adalah, iya. Yeah. Siap. Siapakah nama Bapak dan Ibu yang memberikan materi tadi. Sangat mudah sekali. Yang dari BSI. Sabar dulu. Sabar dulu, dulu. Belum. Belum. Belum. Belum. Bu. Dari BSI dan dari Taspen. Apa ya? Pak? Ini Ibu-Ibu pengajian jadi. Apa yang jawabnya? Maksud saya gini. Ah. Itu. Ah. Ibu apa yang, yang dari BSI. Dari BSI. Pak Toto dari resepen Erika Benar? Benar! Itu luar biasa Apa? Entarnya Pak Toto, Sukihato Ibu Erika? Ibu Erika Rizka Dewi Eh... Rizka... Rizka Dewi, kalau gak salah Coba tanya kenalan lagi, Bu Ilan ke Pak Toto tadi. Pak Toto Sugiarto. kok ibu bisa apa lah Pak Toto? Ada apa ini? <guluh> Kasih satu loh. Dengan ibunya tadi mana tadi Kali oh, ini, ini ini dia. Iya, sisa tiga orang. Oke okay, sini, sini, sini, sini, sini, sini. Oke, okay. sini bu, sini bu, sini bu. Mohadi ya. Oke, okay. sangat mudah ya. Ada berapa lagi? Ya karena setelah ini kita akan mendengarkan pemaparan dari uh, BSC. Nah, kalau ibu bisa mendengarkan dengan baik, saya akan berikan hadiah Bakal lebih. Tuh, apa tuh? Nah, mau? Mau? Oke. Okay. Pertanyaannya adalah okay. siapakah nama lain dari? <laughs> dari saya siapa, apa dia siapa bu? apa? milon oh, ini yang terpengaruhi dulu untuk ibu ini, luar biasa kenal ibu jangan jalan dulu, sini bu, sini bu, belok bu, belok bu ini udah tahu. batik ibu ini yang mengikuti saya, kasih hadiah. Oh. ya saya sangat senang sekali, ada yang kenal sama saya betua maa, betua maa yang boho yang maa ma, aman yang ma, ma, ma. <glara> Sini, sini, sini, udah, udah, udah, kirainya sama saya. Ibu tinggal di mana? Sedap, Ibu. Sungai Jauh. Sungai Jauh, sedapnya ya itu? Peternak. Dari mana aku Ibu? Sedap, sedap. Oh, sudah tua Ibu. Sedap, sedap. Oh, pastel. Sedap, sedap. Saya juga air. Oke. Pertanyaannya sangat mudah. Siapakah nama gubernur kalimantan barat tahun periode 2019? Ini, gak pernah langsung langsung sesampai dia, peluk, lah, dia perut dulu ya oh iyalah kayaknya aku kenal baik saja kita semua Bapak Ibu jangan wajar, saya akan bagi-bagi hadiah kembali dan ada beberapa proses akan saya berikan tentu juga kami ingatkan kembali jadi buat Bapak Ibu ya nanti uh, kalau bagi Anda yang membuka tabungan hari ini ya itu biayanya akan gratis jadi kalau Bapak Ibu buka tabungan 100.000 dapat saldonya juga juga 100.000 dan untuk hari ini jadi akan ada tim kami akan memberikan formulir uh, mem registrasi untuk Bapak Ibu dan juga dapatkan hadiah setelah ibu buka tabungan akan berkesempatan mendapatkan hadiah yang yang sudah kami pajak dan juga buat Bapak Ibu silakan dengarkan baik-baik informasi ini sangat penting dan mudah-mudahan bermanfaat siapakah yang akan memberikan materi dari besi langsung saja kita beri kekurangan yang paling pria untuk Bapak Diki Afandi dipersilakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Uh, izin Bapak Ibu sekalian, saya dari bangsa yang maduri, bangsa yang besar, Indonesia, belum on, belum sekarang yang <tinyat> maju, sekarang sudah maju. Izin Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, Terima kasih telah hadir di acara pelepasan penggunaan PNS Ini merupakan uh, bantuan pelayanan kami dari bangsa Indonesia sama BKB dan, dan Jadi pelayanan eh, di bangsa Indonesia itu banyak, banyak salah satu produk kita yaitu ada dan Jadi pasti wajib apa penjualnya lewat BSI enggak wajib tapi harus. <risas> <Finanzankan> <ruang> ini pilihan dia dan kita terkena Terima kasih kepada kesempatan untuk melayani bapak ibu yang akan penting e, Banyak juga udah kita layani di prabowo sekarang ini nasabah kita tinggal diundang bungkus Penciuman yang masuk di kita Kita punya syabah itu di silakan pak Oh iya pak silakan Jadi kesabahan duduknya ya Pak insya Allah tahun ini kita buka juga di akhir tahun itu di eh, Putusikau kemudian kita, kita akan berjalan-jalan dan di bawah komplit, bahkan kita juga ada di Manis Mata jadi ketapa 6 jam masuk ke kampung dekat perbatasan pangkalanmu ada PSB di situ. izin Bapak Ibu sekalian sekali lagi terima kasih telah eh, hadir di sini dan sekarang kita punya tawaran istimewa Bapak Ibu sekalian yang absen dapat kupon undian nanti uh, om Kamil yang akan undi kemudian yang buka tabungan pensiun itu dikasih langsung saldo 100 ribu dan dapat kupon lagi itu. seperti itu dan ini hanya berlaku untuk hari ini dan karena kita kerjasama dengan BKD jadi sekali lagi terima kasih kepada teman-teman BKD dan Suspen untuk hari ini jadi silakan Bapak ibu yang belum buka uh, tabungan silakan masih ada kesempatan yang belum absen silakan absen ya yeah. Uh, bapak ibu sekalian yang berbahagia pasti ada satu pertanyaan ya kenapa harus dengan BSI BSI itu bukan hanya Bank Syariah Indonesia ada singkatannya juga Pak BSI sangat familiar ya yeah. ya yeah. BSI ada hatiannya B kira-kira apa Pak ini sebenarnya filosofi Pak, ya setiap orang apapun pekerjaan, masih aktif, pasti pengen terpilih. keinginan kita, semua manusia B Bang. siapa? ada hadiah nih? masih ada hadiah kan? kenapa? bang, bermanfaat, hampir benar B, kita semua yang pengen di dunia ini pengen B anak kecil, tua B ya. Apa Bu? Bahagia. Bahagia. Benar. B-nya itu bahagia. Nah, kasih kecil Hadiah. Dapat hadiah. Bahagia. Jadi B itu singkatannya selain Bangsa Raya Indonesia, B itu bahagia. Jadi orang kerja di BSI itu wajib Bu. kita tuh punya slogan itu grow happy, Terus happy. Kemudian yang kedua, kita lihat S siapa yang bisa ini sejahtera, sejahtera. hampir nah sehat masih ada dia masih kasih ibu sehat yang kedua kita pengen sehat ya yeah. bahagia sehat dan yang terakhir I Pak Indonesia, kita harus jadi orang Indonesia, bener Pak Indah, ini kasih hadiahnya yang agak besar nih, kalau bisa jawab I. Apa, Pak? Ini dari Pak Toto nih, Pak Toto dia langsung bangga lagi deh. 100.000. I. Zaman, zaman, Bapak. Inovasi yang benar, I ikhtiar ini kata kuncinya yang paling diinginkan setiap orang dan harus punya apa Pak? impian Hampir Kenapa? indah kayak nggak ada yang menang setiap orang tuh pengen dan ini wajib supaya kita bisa bahagia udah sehat udah apalagi ini idaman nah dicintai iujuh di <tuhkan> karena udah udah keluar tadi bu ya udah <tuhkan> dicintai jadi u i-nya jadi memang insya Allah inilah yang didam damain oleh kita pertama bahagia kemudian sehat itu ya ibu ya, kemudian dicintai bahagia, jahat, dan harus dicintai memang benar itu? <tuk tangan> ibu <laughs> iya coba muncul nah itu Bu. <call to the crowd> <laughs> bandar yang menang bu saya yang menang, makasih Pak Toto ya iya <h->, yeah, Bapak ibu sekalian, memang gak nyambung bu <h> <taper> memang gak nyambung jadi itu salah satu kenapa? <t -taper> Apa tuh? <SILENCIO> <SILENCIO> Mengapa harus BST seperti itu bu ya? Jadi kita ingat kalau BST itu kita harus bahagia, sehat dan selalu dicintai, ya? <SILENCIO> ya seperti itu bapak ya. Kemudian, bagaimana sih pak? Gitu ya? Tadi ada yang tanya pak kenapa sih pensiunnya nggak ada pelatihan uh, wirausaha segala macam sih pak? Gitu ya? Nah, memang sesinya ini sesi forum dulu bu ya. Si forum lain nanti kalau BKD ada yang ngadain yang lain, bisa kita sambut gitu juga ada sesi lain. Nah, gimana sih supaya menjadi BSI bahagia, sehat, dicintai? ya, itu dia. Kok ini nggak usah ada kuis lah, nggak ada kuis. Karena saya juga nyontek, bu ya, kita juga nyontek dari uh, banyak literati gitu ya. Satu, supaya kita bisa bahagia, sehat, dicintai apa? Satu, next. Pertama itu berolahraga, harus aktif. Karena udah pensiun ini biasanya males, ya Ibu ya. Ya, harus aktif. Kemudian yang kedua harus sering senyum, Ibu. Itu wajib senyum, Ibu. Nah, tapi jangan senyumnya sendiri, Ibu ya. Nanti ditanya, senyum sendiri. Senyum itu artinya berbagi, ya, Bapak ya. Karena senyum aja udah dianggap sedekah minimal kalau bapak ibu suka. coba senyum bu eh pakai masker ya nah kalau ada masalah kita bisa senyum aja itu koneknya ke hati Tapi kalau kita cemberut konek ke hati juga dan yang terakhir apa ikhlas tulus legowo harus legowo apalagi mau pesiun bu ya, ya. ikhlas tulus legowo apalagi kau dapat 100.000 ribu tadi ya seperti itu next nah ini tema kita hari ini pensiun berkarya hari tua sejahtera bersama BSI ya bahagia sehat dicintai ya paling penting terakhir itu bu. dicintai oleh suami dicintai oleh istri dicintai oleh anak semua <series> <waves> Oke, Ibu harus okay. lebih <memorable Wolverham> like dari <apresent Christians> Terima kasih Ibu wow. ini ibu yang lawa, apa ya anak-anak anak, ada, ada. Semua. sudah Bagi ya, <tuh> ya. ya. saya pun sama bu ya ibu harus lebih dari nomor siap, Tiga, dua, satu, terima kasih, Be.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 Jadi, apa? Tunggu Ibu ya, Siap? 3, 2, 1, mulai. Terima kasih, tahu Ibu di awal, dengan Bapak. Saya ingin Bapak tentang. Bapak ini kan? Bapak kan bagus, <laughs> mulai. <laughs> Terima kasih MSI.